Nah walaupun politik politik ini sudah politik, politik, politik sos, sosial budaya, jadi Rasulullah sudah ramalan danum ini. Dua pemimpin yang belum yang sanggup memuasai sedalannya, adanya maha iman dulu karena beda dan Rasulullah, bersolat langsung bersolat. Bimbingan dari manusia Korea, nangis kosong, nyolong lagi jabat, ekonomi Ilmu ekonomi, dengan kenyataan berhasil ujung praktek, terjadi drone minta pengembang jurusan. Nah, kau mesti guna beberapa nampak, bet, lembap, nampak lembap. Kau nampak tak ada tak kau kuburi dengan apa? Mendaya, najis macam tu, kau kuburi. Terus ada kalangan orang support dengan meminjam bantuan, ada tinggal yang kau kuburi di bina kepada bantuan, terus Mak boleh sah, tapi bakumudaan dulu dah jual. Kalau pegang dah, nyaw. Pakej dan edam sabata sabata. Barang dapat tetap pasti tunggu. Angkai cerita demi. Be puna pina, maka harus lahan empat kapulah. Be bangga nak kamu, kamu negeri pina jadi nak berduraukan kepada orang-orang diri, Gada hubus kerana pindah-pindah Pakai dia dalam kuda hatimu Di tengah-tengah zaman ayahku khalid Habis digelak dengan aman kunyit Kuh, jika tidak kunyit, Kuh kunyit, pula-pula punyit Jika diri, jadi patokan Ketentera ke tapi dalam masa ini masa ini kurang keuntungan dia dalam mana di dalam contohnya baru beberapa bulan perubahan harga barang banyak macam, maka ide ramadunnya di yang kemudian waras satu lambian waras satu lambian kan mana? Nampu Aziznya Makin kunyit Dari apa kunyit jadi Makin kunyit Dah tahu model Pula Jepri Idannya kebanyakan Saat mahir Baru datang Pula Taksisi ikan tanah Dan panah dari Beijing Pula Jepri Champagne Murat Pium Pula Pula Pula Pukul Pukul jadi rugi atau pulang bangkai itu akan di modal Yang kanada tetap kata wadukan. Kadominan yang batamina, tapi nak mina ada jumpa me batanya kat pulau Belitung lain yang batu baru. Kena orangnya punya tiji-tiji batanya kat tu, jepung baru yang kataminah, anamie, kebatunya, kebelitung. Jadi mina naik ada di Kailan, kita kita kadang boleh minanya kap kapratan atau pulau-pulau kita Mungkin di tempat lain lagi yang mencintai Kerana hujahkan Jara makan, jara minta bank, jara hujah terus mengatak Biasanya pun selalu berlaku Kerana hujah dari malam dua orang pada ini Lalu dari malam dahi Keputu malam minam lahi, anak-anak dah minam lahi Anak-anak, teman kawin. Hei, saya kerja, anak-anak. Tak ada, saya malam, saya malam. Ini, anak-anak tak batas. Ini, tak batas, tu.